Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selalu dengan para sangat-sangat Apa yang Muhammad pengorban tentang macasulawak, beliau beliau, nabi Jangan dia dalam apa dia kosong-kosong saya pengen apalagi dalam kandangnya pasti itu Bien yeah. yeah. Yeah. Oh orang orang, orang. Banyak presiden, menteri, bupati, gubernur, camat, takmir kubu uh, butuh lemah, butuh pemak, butuh banyak, butuh sanek, butuh amin kalau fasilitas dari Allah Subhanahu wa Pantas beli larang usia Allah gue jejak kaya pantas nih. Pantas nih. Pantas di antara jajaran di antara jajaran terus satunya jajaran terus selamat selama ini akan Ya Wasiatnya umum Kan agama Islam di Indonesia. Siat umum. Cara siswa wasiat yang umum Islam di Pulau Jawa khusus. Wontang tentang Islam umum di Indonesia khusus di Pulau Jawa. de dan kembali I'm not afraid. Cuma ada dia di bubapa Ibu, ibu, Sor Sisi, bokap diusolah, tapi Inna niladhi wa inna kami untuk oh, oh. Dan pasti yang inna Yang sudah lama beri sumpahnya orang, -orang. Atau, jiri, api Bus yang sama -tunin. Insya Insya Supaya mulai inna illahi wa ilaihi wa ya baik, sholat yang imam sah bang dan corona dan tidak ada lebih Allah akan dan Muhammad alaihi